serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Billar tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan di sore hari ini sahabat ya ada kabar spesial bahagia untuk warga Gondang. Alhamdulillah untuk duet Lesti dan Rizky Billar sahabat yang sudah masuk trending 16 dan jangan lupa juga persahabat yang selalu menyaksikan acara tentunya vlog Leslar Entertainment yang setiap hari akan menyuguhkan vitamin bahagia dan sudah ada vlog terbaru juga di channel Youtube-nya Leslar Entertainment yuk nonton terus selang-seling juga sama Sofi karena udah nangkring di 16 dan 21 Allah banget ya kebanggaan mudah-mudahan selalu banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai karya idola kita selanjutnya juga persahabat kita berapa infoni, BBL dan mudah lesi kejora ini bertemu dokter spesial persahabat ya hari ini BBL lagi diimunisasi sehat selalu ya buat Abang L mudah-mudahan Menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, amin, robbal alamin, dikasih senyuman langsung Oleh BBL nih, auntie-auntie online-nya biar semangat bersahabat ya Untuk selalu mendukung idola kesayangan kita Sama-sama doakan, sama support, sama-sama dukung yang terbaik nih untuk Lesti, Bilar, dan Abang Fatih Momen ini pun persahabat di-repost kembali atau diunggah kembali oleh akun Sandal Putih bilar. ada kalimat caption juga yang dituliskan, Masya Allah, disenyumin ayang biar auntinya semangat kerja, aduh Masya Allah banget ya pastinya, ideal kita selalu dibikin bahagia nih oleh BBL.